Assalamualaikum Pakde, waalaikumsalam. Kira-kira kalau saya temenin Pakde kerja, keberatan tidak? <laughs> ya boleh dong. Anak muda itu memang harus mau belajar sama yang lebih tua. Zaman Pakde dulu, hmm? itu selalu pengen belajar, <laughs> pengen bertanya, dan suka sekali mencoba hal-hal baru. Soalnya. Yuk, ngopi dulu yuk. Oh, monggo monggo. Saya sudah full ini nuwun no gie. <laughs> eh, ternyata orang kota teh ramah-ramah ya padeh? Persis kayak di kampung saya. Iya sih, ramah dan suka menolong sesama. Tapi yang gak ramah ada juga loh. Gak semuanya sih, hanya oknum saja. Nanti kamu juga tahu sendiri. Eh? Astagfirullah, suara apa itu, Pak Deh? Wah, kayaknya ada kecelakaan tuh. Nah, itulah biasanya anak muda itu nggak hati-hati. Kalau zaman saya dulu, <coughs> semua itu Pak De. itu ada kecelakaan. Hah? Bukannya Pak De harus bertugas? lah iya. Yuk, kita lihat. Pinggir, Mas. Geser <tuk> <tuk> dulu dikit. Saya mau lewat, Mas. <tuk> Betul kata pak Ade. orang kota teh terkenal ramah dan suka menol. Nah, ayo mas, kita eh. dulu ya mas ya. Eh, oke mas, saya update satu dulu nih, biar jadi yang pertama sih. Halo guys, ini gue melaporkan dari TKP secara langsung, ada kecelakaan di daerah blok oh. rem guys ya. Yang mau lewat daerah blok rem ini ya, jadi mendingan cari jalur oh. lain guys. Oh. Pokoknya hati-hati di jalan guys. Loh, loh, loh, loh. iya teh, kirain, pada mau bantuin. Ah. Maaf dek, tolong geser sedikit. Ini ada keadaan darurat. Nah, akhirnya ada juga yang mau nolong. Bagaimana keadaannya, Pak? Bisa diceritakan kronologinya dari awal? Astagfirullah. Menipada tega pisan ada yang kecelakaan malah dipoto foto Update status, live report. Kumaha sih kalian? Pakde, ayo atuh. Ayo, ayo. Mas, minggir, Mas. Mesti ya oh. tiap ono kecelakaan, orang bantu. Nonton, Nae. Kalau ndak mau bantu ya ndak apa-apa. Tapi Mbok ya jangan bikin macet. Ayo, Le. Lama-lama di sini bisa jadi ngetop kamu kayak pembalap. Hmm. Oh, ternyata teh ini yang pade masuk tadi ya. Pas lagi ada kecelakaan, enggak semuanya mau peduli. Malah ada yang mencari keuntungan dari sebuah musibah. Ya, begitulah kalau di kota. Beda sama di kampung. De, maaf loh bukannya saya kepo. Sampean ini kenapa bisa sampai mak di trotoar? Anu <tuh> pak, tadi pas nyetir, saya sambil ngeupdate status. Mas, mas, ayah-ayah wae, main handphone lah sambil nyetir. Kasih tahu pak, deh <tuh> yo, oleh tak kandani, Ki. Hari ini, sampean itu korban kesekian puluh ratus lima yang tidak konsentrasi dalam berkendara yang bisa mengganggu konsentrasi buat kendaraan itu ya menelpon, membaca atau mengirim pesan singkat. Hal tersebut dapat menyebabkan kemacetan bahkan kecelakaan. Kalaupun terpaksa, ya lebih baik menepi dulu sebentar. Orang zaman sekarang itu dikit-dikit yo HP, Insta, Twitter, Karcuk. Zaman saya dulu itu gak ada HP. Tunggu tunggu, aduh, masih sih? Mas. Ya, kira-kira satu jam lagi lah, mas. Gak lama. Lama banget. Aku mau pulang. Hah? Mau diulang? Oh ya wes tak ulang. Makanya dengerin baik-baik. Pak D dulu ya. Jaman. Udah -udah. kita ta...